Halo semuanya kembali kembali bersama saya di channel official Lenderbrony dan kali ini saya mau bikin suatu video pembahasan kalian sudah sudah capai 300 subscriber terima kasih yang bagi kalian yang sudah subscribe ke channel saya ini ya khususnya para subscriber baru dari official Lenderbrony youtube channel dan untuk pembahasan kali ini saya akan membahas suatu ya kasus atau apa peristiwa di mana ada suatu kejadian yang menimpa saya sebagai korban bully dan juga penistaan agama terhadap agama agama saya dan juga agama Islam atau maksudnya Kristen nasrani atau Islam atau Muslim. Jadi tolong respect ya hargai agama, agama orang lain gitu loh jangan bully atau nista agama kami apalagi Kristen dan juga Islam juga dihina hina-hina itu kena pasal penistaan agama masa penjara itu ini ini teman saya yang namanya desaini desain pertama yang sejak tanggung apa itu aduh ngapain kasihan malah ah, maaf tadi ya teman-teman itu foto yang tidak, tidak masuk akal tidak apa-apa hmm, yang mana ya hmm. Usai. gila kan itu maksudnya maaf yang yang ini yang saya penerjat itu yang pakai emoji nangis nah itu itulah pesan saya yang pakai eh uh, aduh lupa lagi nah ini um, oh, ini ini ini, ini tanggal 25 Maret 2021 jam 14.17 Wita nah ini saya uh, kini perusahaan ini pakai emoji nangis selama uh, empat kali kayaknya terus dibahas lagi oleh destian dia bilang lah kenapa anda saya bahas lagi yang tadi di vc tadi vc itu artinya video call whatsapp gitu terus saya bilang lagi saya dibilang sok suci lah Seolah satu bulan Padahal saya Kristen Dan juga Sherlock Itu betul guys Itu jujur loh Terus dibalas lagi nih oleh yang pertama Dia bilang kayak gini Makanya nih nggak sopan Terus saya balas lagi Saya bilang ya bilang itu antara Surya Atau teman baik kamu Atau Louis Itu saya yang bilang Terus Desian bilang Desian balas lagi dengan Raymond tuh gak ada ahlak saya bilang oh oke okay, oke okay. terus saya bilang saya balas lagi dengan emoji nangis terus saya bilang Cara saya pasrah aja terus dia bilang aku gak, gak, aku nggak bilang kau aku bilang ke Raymond terus saya balas lagi oke okay, baiklah dia, dia udah kasih kontaknya kayaknya tapi saya akan buka kontak itu sebentar nah ini adalah bukti ya teman-teman mau jangan ditiru untuk kebaikan kalian ini adalah bukti foto dari orangnya saya akan sensor nomornya di video ini maaf ya ini foto ini dari teman saya yang la saya lagi brownie juga namanya Fatur Adelansyah dia mensenshot foto ini pas dia lagi chat bersama temannya Destian itu bernama Raymond ya terus ada lagi yang yang keberapa ya ini kayaknya ini juga foto dari desnya pertama bukti juga ya untuk nih di, eh, disembunyikan itu itu nomornya nomor teleponnya itu ya kalian bisa baca sendiri Terus ada lagi ini juga ini juga sudah termasuk penistaan agama terhadap Islam dan juga Kristen apalagi penghinaan atau pembulian terhadap saya gitu ya beginilah terus adalah adilas video call di video call di WhatsApp tuh dia balas lagi saya di chat saya tuh dia bilang video call gas katanya Mal, terus saya bilang, malah susah bilang malah TVC tuh tuh tuh ini cuman memori-memori maaf ya penyimpanan maksudnya terus hmm ada lagi kah ini saya screenshot yang videonya Destian, yang ini kalian bisa lihat baca aja. Ini nggak ada apa-apanya maaf. Nah, ini screenshotnya Destian ini yang videonya Fatur itu yang dislike nya luar biasa, luar binasa 39 Meskipun viewnya banyak, tapi dislike nya banyak sekali. 39 ya ampun Terus bukti lagi kayaknya ini eh bukan ini kayaknya maaf maaf eh buk kayaknya nih antara Louis uh, atau si Suranta Zeming kayaknya kayaknya sih dan ini gila 20 eh ini di video mana kok 22 Astaga 22 dislike sialan terus ini Astaga Louis nelpon saya pula pas jam 1644 Wita resep bilang balas lagi bajingan lu orang dan maaf jika ini penuh dengan kata-kata kasar -kata ya di video ini ya maaf banget terus ya um, ini dia ya, bukti-bukti lain ini ini dan ini ini pasti grupnya Uh, Grup Mister Zero, tuh kayaknya jadi ya, kayak gini aja. Terus ada lagi bukti juga dari faktor, kayaknya ini yang tadi. Terus ini juga yang tadi, terus dan juga udah bagian video di videonya bbc News Indonesia yang judulnya berasisme Papua tolong hargai kami sebagai manusia yang itu saya akan reaksi kalau ya dan kali aja sih cuman yuk Oke okay. banyak amat ini stikernya ini bukan ini beda lagi cerita beda lagi kan ceritanya jadi ya kayak gini aja ya teman-teman maaf kepanjangan dan ya maaf jika ini video di video kali ini penuh, penuh dengan kata-kata kasar atau apa minta maaf ya saya minta-minta maaf benar-benar minta maaf, Benar -benar maaf yang jujur dan bagi teman-teman saya yang beragama Kristen yang merayakan selamat memperingati minggu-minggu sengsara. Dan selamat menyongsong hari raya pasca dan Jumat A Eh, ma ma ma maksudnya selamat menyongsong hari raya jumat agung atau memperingati jumat agung dan hari raya pasca. Maaf tadi kalau ke ini mulutnya, ini mulut saya nih, terlalu ini, keselip. Jadi, dan juga terima kasih atas 300 subscribernya dan saya menghargai itu sebagai subscriber baru ya kalian ya. Dan juga subscriber lama di channel ini terima kasih yang udah membantu channel ini biar lebih menarik. Dan jika subscriber saya udah eh, 400, nah itu saya akan bikin video pembahasan lagi tapi berbeda ya. Oke kalau gitu saya, saya lalu ini saya ngot pisang guys all dan kita bertemu di video sel selanjutnya atau video pembahasan. Oke, okay, bye-bye semuanya.